Oh. Ya, kita lepaskan agak. Coba kita minta Ramo. Loh, kenapa seperti ini? Peremar sekali kamu. Terpakai, Ramo. pakai, Terpakai, pakai Terpakai. Baru kali ini saya lihat orang yang gercak saya. Udah dua hey. benda lah saya hidup. Hei. Jangan banyak ngomong, oh. ya. -ha. Abu, nabut, ah, Hampir bagus. Naik batuk Ramo. Naik batuk Ramo. Naik batuk Ramo. Loh, loh, loh. Kenapa begini? Apa? Habis oh. aku. Kali ini. Hancur semuanya. Aduh. Saya takut. Takut. Ya. Apa? biar kau jomblo aku dahlah masih nol, enggak tahu banyak kali kau cakap pokoknya minta nomor tapi dia. Okay pak. Aduh. Obah obah obah obah obah. Aduh. Pergak pergak pergak pergak pergak pergak. Aduh. Pergak pergak pergak kalian udah siap nggak PRnya kemarin belum? aku semuanya udah. terus kakak? udah. boleh duduk. tapi masih sepi ya? iya. orangnya pengantong. Jepang namanya tadi. Kau jalan, ya saya ajak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana semuanya? udah sarapan belum? Udah. Tapi udah semangat dong belajar ini. Iya, iya. Ya iya. udah kita langsung masuk ke materi aja ya. Hari iya. ini kita akan belajar tentang perhitungan. Bisa belum? Bisa. Kita boleh tutang tambah-tambah ni. Buat tambah-dua berapa? Dua. Bisa. Jadi, Dima uh, di tambah empat berapa? Dima. Ah. Oh. Ah, Ada, Ada je yang dapur. Ada orang perkara masa nak kena sipu luang. Men kalau buba, makai dapur. Aku hombin. Bayang pun yang kenal ni. Oke, ini mau nanya ya, kita satu-satu ya Dua tambah tiga berapa? Lima Lima, oke okay, uh, Satu lagi ya, tambah dua? oke okay, jago Kamu sekarang? Tidak. Lima tambah lima berapa? Okay, Kamu Empat tambah satu berapa? Lima, lima. A... Oh, pada tadi nomor B, tidak meminta Lupa, saya ada di Neda hey, eh hey, Pak Bos. Ah, lah ini jumpa kamu. Bu mana Pak Bos? Kenapa mau ke sana? Kelihat kamu itu posisi ah, ada berdiri sama ibu-ibu baru itu nampak? Ada tadi. Habis oh. kok, Pak tanya, kalau udah ada cewek-cewek cinta cewek -cewek, Guru tanya sama saya Itu hak cipta pribadi saya, jangan banyak kau cakap Ada pertanyaan itu nomor HP dia Itulah tadi, nggak saya minta lupa nomor cewek itu Mau aku minta tadi, nggak lupa saya Aduh, ini yang membuat saya geram kamu Kenapa kok nggak minta nomor HP dia lain bapak yang geram, saya yang mau minta, kok bapak yang geram lagi Ya, posisi kau minta nomor HP dia Ma, sudah ada kasih untuk saya buat kamu itu ada puluh puluh tau bapak untuk saya dulu saya gembleng juga pak biar kau jomblo -jom, aku dah lah masing-masing nggak tahu banyak nggak kali kau jagap pokoknya minta nomor hp dia oke pak oke okay, pembatere hari ini juga sampai di sini ya buce dan buce ding artinya ada rawitnya model ook diribonding <laughs> hahahaha kita warna ini juga biru menand oh. eh rambu kok hei kat situ kat rambu kok oh, ya. dia kok berada buce mencocok ju deman apa ini dia? Hai, apa yang mana lemak cok-cok duk? Hai, lagi bensin ke? Bensin? Bela berak kurang buai Haa, memang ini dari dipaneh Aku tak gerak Dah dipaneh, dah dipaneh Tak ada minang kucak lagi, aku putut Haa, apa kajak? Ku eh, tak terpukar Tak ada Tak nyol pada duduk Harada sedikit tu kot banyak kan harada sedikit Baru tak di katakan tu bari kata Kamu tak boleh Tak boleh, kan nampak kainan Dia nak nampak, dia nak nampak Dia nak buka nampak Dia nak buka nampak Dia nak buka nampak Dia nak buka nampak Nampak Oi, kenapa seperti itu kamu duduk? Enggak lihat aku datang? Hai. Buat telara mau? Bu, pegang enggak lihat aku datang. Itu oh, ada mata si, inden meja, tiba dan meja. Saya punya mata dilapisi Ramo. oleh kacamata. Kamu itu duduknya ke mana? Rugo kaca uh, na kacamata. Kacamata tu bayar ama. Ah, uh. kacamata tu bayar oh. okay, ama, oh. ya, ana huh? tu, hei. Dia hela sini lagi. Tu bayar kacamata ama. Loh, kenapa seperti ini? Perempuan sekali kamu. Pakai ama, pakai, pakai, pakai. Ah baru kali ini saya dia orang yang kerja saya udah dua puluh saya hidup, jangan banyak ngomong ya. Ah bagus, kamu, bagus, kenapa begini? Apa? Aku, aku kali ini, hancur semuanya, aduh, bagian organ tubuh manusia terdiri dari apa saja? Kening. Ya, terus mulut, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Untuk di hari ini pertemuan kali ini kita sudah cukup sampai di sini saja. Siap! Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank mm -hmm. you.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 ini jauh niang yang nombor dulu. Tidak ada peturi. Gak sejak. Oh, man. Tak cuba ajalah. Oh, ini ulebihan. Aduh, pak. Betul tak kini. Aduh. Aduh. Eh, Pak Guru, mana sepatunya? Oh, man. Inilah cukup susah sekali. Sudah dia maut untuk hari ini. Waktu pergi, dirampok sepatu hilang. Oh ludes ini habek ke kacamatak tak tahu ke mana. Apa itu ludes baguru? Aduh anak ini tanya apa itu ludes? Ludes itu lembur eh. Ah lembur. Ah lenya maksudnya. Tahu lenya. Waduh, aduh tak tahu sudahlah. Mau pergi.